Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oke okay, halo guys balik lagi bersama gua di seputar channel Oke okay, jadi di video kali ini gua mau cerita Cerita pengalaman gue selama nge-youtube Dari awal mulai nge-youtube sampai bisa dimonet sampai saat ini guys Oke okay, jadi gua buat akun youtube ini aku kali ini di tahun 2017 ya Jadi gua sudah buat channel ini Yang mana gue disitu kesusahan mencari subscriber dan juga jam tayang guys Oke, jadi awal mulanya gue buat itu ini yaitu karena hobi ya, terutama hobi buat buat video juga guys, hobi foto-foto ya. Jadi gue lihat di YouTube, YouTube ini bisa menghasilkan uang guys. Dari situ saya berpikir untuk terus upload video, upload terus video guys. Gak nyangka sampai saat ini saya bisa dimonet guys ya yang mana gue mulai youtube dari awal tahun 2017 tapi gue gak upload video gue uploadnya itu di tahun 2019 sampai 2020 sampai saat ini guys <tuh> jadi disitu saya juga sering apa namanya berpikir ini gak mungkin ini gak mungkin bisa dapat iklan sedangkan mencapai 1000 subscriber itu rasanya perjuangannya enggak bisa dibayangkan guys sangat susah ya perjuangannya apalagi mencari 4.000 jam tayang tapi saya tidak patah semangat dengan itu saya kembali semangat lagi yang mana ini teman-teman saya juga banyak yang apa namanya yang mengolok saya kamu tidak akan mungkin bisa katanya untuk mencapai 4.000 jam tayang dan 4.000 jantayan dan 1.000 subscriber kata mereka kamu akan bisa palingan mereka bilang yang nonton video video aku itu video channel youtube aku itu aku sendiri kata mereka guys saya masih ingat orangnya dan saya tahu siapa orangnya itu teman dekat saya ya yang bilang begitu kepada saya jadi dari perkataan dia seperti itu kepada saya saya harus bisa membuktikan bahwa saya bisa menjadi seorang youtuber dan bisa menghasilkan uang jadi sekarang channel youtube saya ini sudah dimonet ya Tanggal 17 November kemarin guys Yang mana saya diterima sebagai Program apa namanya sebagai partner youtube itu Peninjauannya itu tidak sampai dalam hitungan 24 jam guys ya Sangat mudah Dalam waktu peninjauannya sangat cepat dan mudah guys ya jadi sekarang saya sudah membuktikan kepada dia bahwa saya sudah bisa menghasilkan iklan di video youtube saya semuanya guys saya sudah kasih lihat sama dia saya, bahwa saya bisa oke jadi buat kalian yang youtuber pemula seperti saya juga jangan putus asa guys jadi channel saya ini naik karena ada satu video ya kalian upload aja video apa aja yang penting tidak melanggar hak cipta dan juga apa namanya Kena copyright ya, itu semuanya aman. Kalau tidak kena copyright ataupun video orang lain, jangan upload video orang lain. Dalam memilih nya kalian juga harus hati-hati ya. Backsound YouTube untuk ditimpa di video kalian, kalian harus hati-hati juga, guys, karena itu sangat berbahaya untuk mengajukan monet nanti. Lebih baik kalian hapus semuanya, biarkan satu kali aja kita mengajukan monet karena sudah karena dua kali kita mengajukan itu sangat susah ya kita tunggu dulu satu bulan baru satu bulan setelah kita mengajukan itu baru kita bisa mengajukan monet lagi guys sangat susah ya perjuangan kita selama itu sia-sia ya karena itu jadi saat ini saya sangat merasa bersyukur sekali kepada kalian yang selalu tonton video-video saya yang selalu support saya saya berterima kasih banyak kepada kalian Tanpa kalian saya bukan apa-apa Dan sekarang saya sudah merasa sangat senang guys ya Yang mana video saya semuanya sudah ada iklannya Dan saya bisa membuktikan kepada orang-orang Di sekitar saya, di sekeliling saya Bahwa saya bisa menjadi seorang Youtuber Itu nantinya Apa namanya Itu pandai-pandai saya lah nanti untuk mencari konten Atau untuk mengisi video saya lagi Supaya viewersnya banyak guys dalam mencapai 4000 jam tayang itu Saya Apa namanya ya Juga Ada melakukan subasub sub ya Dan juga kejar jam tayang menggunakan laptop Ataupun handphone yang banyak Saya juga pernah melakukan itu guys Tapi saya melakukan itu Hanya di sampai 2, Di 2000 jam guys ya Di 2000 jam saya terus upload terus upload ya Tahu-taunya ada satu video saya yang meledak viewersnya sampai puluhan ribu sampai Dan sekarang sudah 60.000 ya Viewersnya itu meledak dari 2.000 jam sampai 4.000 jam Satu video itu aja guys yang membuat channel saya ini bisa dimonet sampai saat ini Saya sangat bersyukur kepada video itu Saya juga tidak menyangka kemarinnya video itu juga akan bisa booming ya Ataupun viral Banyak yang nonton guys Setelah 7 bulan video itu Baru banyak viewersnya guys Jadi walaupun kalian baru upload satu bulan dua bulan Ataupun tiga bulan Tidak ada yang nonton Biarin aja guys Kalian terus upload videonya ya Video apapun itu satu saat pasti video itu akan meledak ya Pasti akan meledak Yakin saja Karena hidup itu butuh keyakinan ya Saya aja yakin dari 2017 sampai saya ini baru saya mendapatkan iklan di channel youtube saya ini Jadi kalian juga harus yakin youtuber pemula Channel saya ini baru 3 hari ya selesai di monet guys Dan sekarang alhamdulillah sudah ada tampil iklan di channel saya dan di video-video youtube saya Semuanya sudah ada iklan Ya saya ucapkan sekali lagi kepada kalian Terima kasih banyak yang telah subscribe dan subscribe kasih juga buat kalian yang nontonnya telah menjadikan channel saya bisa ada iklannya guys jika di video ini saya berkata-kata tidak terlalu baik maklum guys saya baru youtuber pemula ya tentunya masih banyak kekurangan dan kesalahan di apa namanya di pembicaraan saya ya saya mohon maaf kepada kalian jadi sekarang rasanya saya telah menjadi seorang youtuber ah Rasanya itu Tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata ya Pas Jam Saya mengajukan monyet itu Tanggal 17 itu ya Tanggal 16 ya Saya mengajukan monyet itu di jam 18 Lewat sedikit ya Jam 6, jam 6 sore Saya mengajukan monyet itu guys saya Hampir berserang satu malam ya Jam 11 siangnya itu saya berbangun tidur saya cek email-Email Google saya, dan disitu saya lihat ada selamat Anda disetujui menjadi program partner YouTube. Dan disitu saya tidak bisa berkata apa-apa, guys. Ya, saya hanya diam, dan tentunya saya gembira karena saya sudah bisa menjadi program partner YouTube, guys. Ya, ih, asik, guys! Oke, jadi sampai di sini dulu videonya buat teman-teman selalu berjuang terus jangan putus asa karena selagi kita berusaha pasti ada jalan tidak mungkin ada jalan walaupun view viewers video-nya itu sedikit-sedikit suatu saat pasti ada yang akan meledak guys kuncinya itu keyakinan kita kita harus yakin karena hidup itu butuh keyakinan selagi kita masih berusaha pasti dikasih jalan sama yang kuasa ya Oke terima kasih buat kalian yang selalu subscribe Cukup di sini dulu. Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.